Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya DMTSN 7 HSS News Peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Sungai Selatan Melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan bergotong royong mengangkut tanah Yang digunakan untuk meningkatkan akses jalan yang rendah dan rusak Akibat seringnya banjir Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya. Peserta dinikmati Madrasa Sanawiyah Negeri 7 Sungai Selatan melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan bergotong royong, mengangkut tanah yang digunakan untuk meninggikan akses jalannya rendah dan rusak akibat seringnya banjir, Sabtu 11 Maret 2023. Saat memberikan pengarahan sebelum kegiatan kerja bakti dilakukan, Kepala Madrasah MTSN 7 Sungai Selatan Jember ESGMPDI mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk kebaikan dan kenyamanan semua warga madrasah. Terutama sebagai upaya untuk memperlancar proses kegiatan belajar dan mengajar serta aktivitas peserta didik di luar ruangan. Hari ini kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan bergotong royong pertama yang akan kita kerjakan mengangkut tanah untuk meninggikan jalan yang masih perlu diperbaiki, yang kedua membersihkan ruangan kelas, membersihkan lingkungan madrasah dan yang ketiga merapikan barang-barang yang ada di gudang. Kamat juga menegaskan pentingnya rasa memiliki madrasah ditanamkan kepada warga madrasah salah satunya dengan kegiatan kerja bakti dan diharapkan semua warga madrasah dalam melaksanakan kegiatan tidak merasa terpaksa agar dapat bernilai ibadah. MTSN 7 Lusung Selatan ini adalah milik semua. Tempat menimba ilmu, membentuk kepribadian yang luhur sehingga dengan kerja bakti diharapkan dapat menciptakan rasa kebersamaan Saling tolong menolong, apalagi dalam kerja di didasari dengan tulus ikhlas, insya Allah semuanya bernilai ibadah Sementara salah satu peserta didik Muhammad Nur Mowli, di Rizki kelas 8A Merasa senang dapat melakukan kerja bakti untuk membantu perbaikan akses jalan Saya merasa senang dengan kegiatan hari ini Sebab bisa langsung membantu madrasah seperti memperbaiki akses jalan dan lainnya Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Nori Dayanti beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. NTSN 7 Lusungai Selatan, hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.